Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yola Eko Rubianto, dari CV Mitra Usaha Indonesia uh, Bapak ibu sekalian jika Bapak ibu memiliki perusahaan terbatas atau PT yang sudah tidak terpakai maka ada baiknya PT tersebut ditutup dengan prosedur yang benar karena apa? karena kalau Bapak ibu tidak menutup maka beban atau kewajiban-kewajiban yang ada pada PT tersebut masih akan membebani Bapak ibu sekalian Kewajibannya misalnya saja kewajiban untuk lapor pajak, jika Bapak Ibu tidak lapor pajak, per tahun itu kan ada dendanya satu juta rupiah, cukup lumayan ya, kalau denda tersebut sampai bertahun-tahun. Penutupan PT tersebut pun harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena kalau tidak benar maka penutupan tersebut tidak akan mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. Nah, bagaimanakah cara menutup persoalan terbatas dengan cara yang benar? Silahkan ikuti video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk Anda yang tertarik membahas seputar legalitas dan kewirausahaan, silahkan subscribe dan nyalakan tanda lonceng pada channel ini. Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian, uh, sebelum kita bahas tentang uh, tata cara atau prosedur untuk membubarkan perseroan terbatas dengan benar, kita akan bahas dulu apa sih sebab-sebab yang bisa membuat perseroan terbatas itu dibubarkan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 uh, Pasal 142, perseroan terbatas bisa dibubarkan atas beberapa sebab. Yang pertama adalah usulan dari RPS. Jadi misalnya saja para pemegang saham atau ada pemegang saham yang merasa perseoran terbatas ini atau PT yang atau perusahaan yang sedang dijalankan ini tidak berjalan dengan semestinya Atau misalnya saja ada, juga, ada ketidakcocokan ya antara pemegang saham atau antara pengelola atau uh, yang lainnya Nah dengan alasan tersebut bisa minimal 10% dari pemegang saham itu mengajukan RUPS untuk diadakannya RUPS pengubaran. Jadi kalau sempama uh, seluruh pemegang saham itu setuju, RUPS bisa langsung dilaksanakan tapi kalau semua tidak setuju minimal harus dilakukan pemanggilan dulu kepada seluruh pemegang saham 14 hari sebelum RUPS tentang pembubaran ini dilaksanakan. Dan untuk pembubaran RUPS ini minimal harus jadi 3/4 dari pemegang saham. Dan tiga per empat dari yang hadir tersebut harus menyetujui, baru bisa diambil keputusan tentang pembubaran dari perseroan terbatas ini. Yang kedua, pembubaran PT juga bisa terjadi karena sudah habis masa berlaku. Misalnya saja pada saat pendirian, itu disebutkan bahwa PT ini akan berdiri selama 10 tahun, atau 20 tahun, atau waktu lainnya ya. Nah jika sudah mencapai waktu tersebut maka otomatis persoalan terbatas bisa dibubarkan tanpa harus melakukan RUPS pembubaran Yang ketiga pembuaran ini juga bisa berdasarkan putusan pengadilan Misalnya saja pengadilan mengutuskan atau permintaan dari kejaksaan mengutuskan karena PT ini dianggap melanggar perundangan yang ada maka diputuskan untuk dibubarkan Itu juga bisa menyebabkan PT bisa langsung untuk dibubarkan yang keempat adalah pilot ya. Jadi berdasarkan keputusan dari undang, apa, pengadilan niaga menyatakan bahwa PT tersebut tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya baik pembayaran hutang maupun kewajiban-kewajiban membayar operasional sehari-hari. Namun keputusannya harus dilakukan oleh pengadilan niaga jika pengadilan niaga sudah memutuskan. PT tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban jangka pendeknya, maka PT tersebut bisa dinyatakan pilot. Yang kelima, PT dalam keadaan insolvensi. Artinya, setelah diputuskan oleh pengadilan naga bahwa PT tersebut dalam keadaan pilot, maka PT tersebut sedang dalam posisi sedang dalam posisi penundaan pembayaran kewajiban atau pembayaran utang. Yang kelima, karena izin usahanya dicabut ya, misalnya saja ya gitu PT-nya PT tersebut melanggar peraturan atau melanggar ketentuan sehingga menyebabkan izin usahanya dicabut jika izin usahanya itu cuma satu-satunya maka otomatis PT tersebut juga bubar kecuali PT tersebut punya izin usaha lain nah jika satu dari keenam sebab-sebab atas tadi bisa terpenuhi maka PT tersebut sudah bisa dibubarkan namun untuk melakukan pembubaran harus juga dilakukan dengan prosedur yang benar. Agar apa? Agar pembubaran ini bisa diakui oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, bagaimanakah prosedur tempat tersebut? Yang pertama adalah melakukan proses likuidasi. Jadi, setelah PT diputuskan untuk bubar, maka rapat umum bunga saham atau pengadilan menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi. Tugas likuidator yang pertama adalah mencatat atau meninventaris seluruh kekayaan perusahaan. Yang kedua, melakukan pengumuman koran, di mana di sana diumumkan bahwa perusahaan sedang dalam likuidasi. Dalam keadaan likuidasi ini, perusahaan sudah tidak bisa melakukan transaksi apapun. Nah, dengan demikian, untuk klien-klien yang ingin melakukan transaksi bisa melakukan penyesuaian. Termasuk juga pengumuman corak ini ditujukan kepada para kreditor. Jadi di sana diumumkan bahwa kreditor dalam jangka waktu 60 hari silakan mengajukan uh, tagihan-tagihannya kepada kreditor, kepada termasuk prosedur dan alamat pengajuan tagihan tersebut. Yang ketiga adalah membayar kewajiban-kewajiban kepada kreditor ya. Kalau ada hutang-hutang yang belum dibayar atau tagihan-tagihan lain itu dilakukan pembayaran. itu melakukan pembayaran. Termasuk juga kewajiban-kewajiban perpajakan ya yang belum dibayar yang belum dibayarkan itu dibayarkan terlebih dahulu. Yang keempat jika ada sisa setelah dibayarkan ya setelah dibayarkan semua kewajiban uh, hutang-piutang maupun perpajakan jika ada sisa maka sisa dari kekayaan perusahaan tersebut dibagikan kepada para investor atau kepada para pemegang saham. Yang berikutnya adalah melakukan hal-hal yang dianggap perlu termasuk menghadap notaris untuk membuat akta pembubaran dan melaporkannya ke Kementerian serta ke berita Negara. Nah kemudian setelah likuidator menyelesaikan kewajibannya maka likuidator melakukan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau kepada pengadilan jika memang pembubaran itu tentunya diputuskan oleh pengadilan ya. Dalam dalam uh, laporan tersebut jika laporan tersebut terima maka pada hari itu likuidator diberhentikan dari jabatannya Dan setelah itu kemudian baru dilakukan pengumuman koran lagi bahwa bahwa perusahaan sudah benar-benar ditutup Nah jadi demikian ya, jadi proses penutupan itu memang agak panjang ya Prosesnya bisa minimal itu makan waktu 2 bulan sampai 6 bulan karena kalau tidak dilakukan, maka penutupan itu tidak akan diakui di pihak ketiga. Jadi misalnya ada tagihan yang kebutuhan tagihan tersebut berbunga, maka itu akan terus berjalan, termasuk dua kewajiban lapor pajak e, akan berjalan. Nah demikian kurang lebih prosedur untuk melakukan penutupan persoalan terbatas. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Dan atau jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan penutupan persoalan terbatas. Dengan prosedur yang benar silakan bisa menghubungi kami melalui link yang kami sediakan di link deskripsi Atau kunjungi web kami www.mitrausahaindonesia.com Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh